yang baru saja mengunggah sebuah postingan, bersama ya foto cute banget ya, Masya Allah kece badai. Penampilan dari Ayah Kejora memakai kacamata hitam yang semakin menambah pesona dari penampilan Ayah Kejora. Wow, Masya Allah banget ya. Kita lihat juga nih, ada sebuah kalimat tentu di postingan ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Wow, masya Allah banget ya. Tuh, dikasih semangat, dikasih support oleh Ayah Kejora. Tentunya, mudah mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Selanjutnya, bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan. Tentunya, ini ada klarifikasi dari Leslar. Tanggal 21 Januari, bersahabat ya, tepatnya kemarin, perhatikan di sebuah kalimat. Setiap permasalahan memang akan selalu menjadi beban pikiran bagi siapapun yang sedang dalam fase itu. Tapi bukan berarti menjelaskan pada semua orang akan menjadi satu-satunya solusi? Bukankah selama ini Leslar diam dengan setiap hujatan yang ada? Iya, mereka diam di media. Mereka ramai mengadukan dan mengklarifikasi segala hal pada Tuhannya karenanya mengapa Indosiar seakan menjadi tempat Leslar melakukan banyak hal jawabannya karena Leslar mengklarifikasi segala permasalahan pada Tuhan terlebih dahulu tidak semua orang bisa seperti itu wow masyaAllah banget ya kalimatnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan Leslar saja ini banyak yang bilang Indosiar serasa punya Leslar Hello Jika bukan karena kata Allah Tidak mungkin Leslar akan bertahan di Indosiar Mengapa Indosiar menjadi tempat banyak acara besar Leslar? Karena Allah memilih Indosiar sebagai tempat untuk Leslar Kalau seperti Leslar, jangan kasih kendor hubungan sama Tuhan Tuh, bersabat ya Tentunya memang banyak sekali orang-orang yang tidak menginginkan bahwa Indosiar itu tentunya selalu kepada Leslar. Tetapi ini sudah ditentukan oleh Allah juga percayalah ya. Rezeki iba kesayangan kita tentunya tidak ada yang tahu hanya Allah yang tentunya memberikan sebuah solusi. Ini salah satu bentuk bahwa Leslar tetap kuat, Leslar tetap sabar walaupun banyak hujatan di sana sini tapi mereka selalu tegar menghadapinya ini salah satu contoh untuk kita semua sahabat ya untuk bisa tentunya melihat seorang Lesti dan rezeki Bilar ini Masya Allah mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan dari para fans tetap terjaga dengan baik untuk mendukung idola kesayangan kita kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah postingan nih ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan di Leslar Sajak ini Masa lalu Leslar ini diunggah pagi ini ya, tanggal 22 Januari Kehidupan Leslor tidak luput dari hal-hal yang tidak enak beda yang terlahir dari keluarga yang harus berjuang keras Untuk memenuhi kebutuhan hidup, bapak jadi sopir, ibu jualan Tapi dengan pikiran Dedek yang begitu dewasa Karena keadaan dia berjuang untuk mengubah nasib keluarga Kakak yang pernah terjebak dalam kehidupan hedonisme alias tidak bisa memanaji uang dengan baik Hingga akhirnya dia ada di titik di mana harus meminjam uang pada ibunya Tapi dengan tekad berubah, semua jadi terkendali dengan doa orang tua Wow, tidak ada masalah hari bersahabat yang benar-benar enak dirasa Mungkin bukan hanya Leslar tapi setidaknya dengan adanya Leslar semua harus mau merubah semua harus mau berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih baik ke depannya. Itulah kalimat kesenian dituliskan bersahabatnya. Masya Allah, mudah-mudahan idola kesenian kita tetap menjadi orang baik, tetap menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan kita lihat juga rasa hangat keunggahan berikutnya. Ada sebuah unggahan info dari... Bang Afdal, persahabatnya di IGS pribadinya, lima jam yang lalu tepatnya ini, setelah pulang dari rumah Leslar, Bang Afdal menyampaikan bahwa di rumah Leslar itu membuat vlog bareng kakak Bilar, dan pastinya bakal di sahabat persahabatnya, secepatnya tungguin vlognya, kata Bang Afdal, persahabatnya, jangan sampai lupa kita akan disugur vitamin bahagia di channel YouTube-nya Bang Afdal karena bakal di secepatnya oleh Bang Afdal, vlog Bersama Rizky Bilar Wah banget ya Tentu ini paling yang kita tunggu Mudah-mudahan ada kejutan Kabar baik, kabar bahagia Yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial banget ya Membuat kita ngakak ketawa bahagia juga nih Melihat ekspresi dari 4 orang ini ya Yang pertama ada Rudi Salim yang kedua ada Ghazali uh, Yang ketiga ada Bunda Lesti Dan yang, yang keempat ada Papa Rizky Bila perhatikan ekspresi muka dari Idola kesehatan kita ini lucu banget ya Kita lihat juga Selalu dengan kalimat caption Yang dituliskan oleh Leslar Kersik ini Yuk nah, mau nawar berapa nih foto Dimulai uh, dari 3 dolar ya Katanya tuh Kira-kira wow, siapa nih yang menawar Harga yang lebih tinggi Pastinya mendapatkan Foto yang sangat luar biasa ini persahabat ya. Ini lucu banget ekspresinya, masya Allah. Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar. Kita lihat juga ke unggah berikutnya. Ada sebuah postingan dari akun Instagram Tuti and lover ini memposting sebuah postingan foto Kak Novi persahabat ya. Dilihat di sini, tentunya ada sebuah kabar bahwa Kak Novi ini sedang berulang tahun. Kita doakan persahabatnya mudah-mudahan karena selalu sehat, selalu bahagia Dan tentunya bisa selalu Menjaga mengurusi Idola keselenggan kita, amin Dan perhatikan baik-baik Di postingan ini Tentu kita semua warga Konoha hap Pasti salwoknya dengan yang di belakang Wow, itu Itukah idola keselenggan kita Persahabat ya, tertangkap kamera Diam-diam <laughs> Tentunya Bunda Lesti dan Rizky Bilar lagi pacalan katanya tuh, Masya Allah, cute banget ya. ama yang lagi pacalan katanya tuh, emang luar biasa idola kesayangan kita ya, selalu saja membuat bahagia ya. Walaupun tentunya di luar kamera mereka tetap cute dan tetap romantis Masya Allah, mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua, amin Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya